jalur uang yang cukup menjanjikan. Syaratnya tadi, menguasai ilmu bisnis. Jadi kalau Anda belum paham ilmu bisnis, ada solusi satu lagi, yaitu Anda manfaatkan jalur uang dari bisnis juga. Tapi dari bisnis yang sudah jalan, bisnis yang sudah profit, bisnis yang sudah ada pelanggan, bisnis yang sudah ada omset. Kita invest saja di mereka. Bantu mereka mengembangkan bisnisnya. Bantu mereka skill up. Nah, untuk hal ini sebenarnya saya punya kabar bagus. Cuman, saya belum boleh ngomong sekarang. Weekend kemarin adalah weekend yang paling exciting sepanjang tahun ini bagi saya. Sudah lama. Sama saya tidak ser exciting ini. Saya yakin kalau teman-teman tahu kabar ini pasti akan exciting juga, bahkan lebih exciting dari saya barangkali. Kabar yang mungkin sudah ditunggu jutaan penduduk Indonesia yang menunggu adanya platform investasi pendanaan usaha anti riba. Dan menariknya, kabar bagus ini bukan datang dari saya, dari regulator. Saya sangat berterima kasih dan salut sama para regulator dan pejabat yang mendengarkan masalah dan masukkan solusi untuk UKM sehingga semua ini menjadi possible. Saya mau menyampaikan hal ini segera untuk Anda, tapi tim saya menahan untuk mengumumkan di waktu yang lebih tepat. Dan saya pikir ada benarnya juga, karena ini kabar gembira untuk semua orang, seperti saya, seperti Anda, yang sama-sama gregetan kenapa Indonesia tidak makmur-makmur. Dan inilah salah satunya yang kita tunggu, tunggu. Maka, butuh waktu yang pas untuk mengumumkannya. Tunggu saja waktu dalam waktu dekat, kita akan sampaikan berita baik untuk sahabat semua.